Manohara meninggal, foto penuh kucing ini jadi jawabannya, liputan 6.com. Jakarta baru-baru ini, dunia maya heboh dengan kabar meninggalnya artis Manohara, tak tanggung-tanggung. Dalam sebuah artikel yang tersebar di dunia maya, Manohara dikabarkan meninggal akibat overdosis. Berita tersebut rupanya memalsukan salah satu artikel media online yang dimuat pada 8 November 2013. Isinya tentang seorang penyanyi muda yang tewas akibat pesta miras dan narkoba. Untungnya, tak lama setelah sempat membuat heboh netizen. Manohara langsung mengeluarkan bantahan lewat akun Instagram pribadinya, model yang pernah dinikahi Tengku Fahri, pangeran asal Kelantan, Malaysia. Itu memperlihatkan sebuah foto dirinya yang sedang bermain dengan kucing-kucing kesayangannya. Aku hidup, aku hidup dan baik-baik saja teman-teman. Yang kalian dengar itu hoax, ucapnya dalam keterangan foto itu, menanggapi pernyataan tersebut. Para netizen langsung berebut berkomentar. Sebagian dari mereka mengaku lega dengan keadaan Manohara yang baik-baik saja, kirain beritanya bener, uksok banget tetapi alhamdulillah kalau nggak ada apa-apa, tulis salah seorang netizen. Cuman hoax toh. Sehat-sehat terus ya Mano. Sukses selalu. Timpal netizen lainnya. Stefan ngaku tak pernah pacari perawan, apa kata Natasha Wilona. Di media sosial, Minggu, 10 beredar video Stefan William bersama sang kekasih, Celine Evangelista, dalam video tersebut. Stefan William menyatakan bahwa ia tak pernah berpacaran bersama seorang wanita yang masih perawan. Karena itu, asumsi negatif pun langsung menyeruak, seperti diketahui. Sebelum belum berpacaran dengan Celine Evangelista, Stefan William menjalin hubungan lebih dulu bersama Natasha Wilona. Jika merujuk pada pernyataan Stefan William dalam video tersebut, otomatis ada beberapa pihak yang menyangka bahwa Natasha Wilona tak lagi perawan. Mengetahui kabar miring itu, ibunda Natasha Wilona enggan berkomentar banyak. No komen ya kalau itu, ucap ibunda Wilona, Teresia, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, tanggal 30 bulan 10 tahun 2016, soal pernyataan Stefan William yang dinilai terlalu terbuka dan sensitif. Teresia juga malas mengomentarinya, ia menganggap bukan ranahnya membicarakan topik tersebut, mendingan tanyakan langsung saja ke dia, Stefan William. Kita sih enggak tahu tahuan, ungkap Ibunda Natasha Wilona. Sementara itu, lantaran dinilai memiliki kecocokan satu sama lain. Banyak penggemar yang masih menyayangkan berakhirnya hubungan Stefan William dan Natasha Wilona. Kendati demikian, keduanya sudah tak lagi mempedulikan status mereka dan memilih berjalan lurus ke depan dengan ikatan pertemanan. Beredar video pengakuan mengejutkan Stefan Williams soal pacar. Di tengah sorotan masyarakat terkait hubungan asmaranya dengan Celine Evangelista.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 Penggemar adalah salah satu faktor penting untuk menunjang popularitas mereka. Selin Evangelista pun menerapkan pemikiran itu dalam dirinya. Meski belakangan dirinya tak henti menjadi sasaran hujatan haters yang menuduhnya sebagai wanita perusak hubungan orang. Namun hal itu tidak menimbulkan kendala apapun untuk Selin Evangelista tetap aktif berkarir. Artis 24 tahun itu tetap berusaha untuk menjadi seorang selebritas yang bisa menjadi panutan para penggemarnya. Karena buatnya, idola dan penggemar harus saling berkesinambungan, menurut saya. Artis adalah panutan bagi para fansnya, jadi baik buruknya seorang artis dapat dinilai jeg dari fans mereka, ujarnya di Instagram, Minggu, tanggal 23 bulan 10 tahun 2016, tanpa memerdulikan cacian para hater. Celine Evangelista bersyukur dirinya dan Stefan William memiliki penggemar yang selalu mendukungnya, penggemar yang selalu berpikir sebelum bertindak dan tidak alai. Betapa bangga kami karena fans kami berpendidikan dan bukan orangi termasuk golongan kata alai. Mereka tidak anarki dan main hakim sendiri tanpa mengerti penyebab asal usulnya, sambungnya. Selin Evangelista sendiri mengaku tulisan yang dibuatnya di Instagram itu tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya melontarkan pendapat saya teg sesuatu secara global. Karena setiap manusia memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat, ungkap ibu dua anak itu.